Aku suka biologi, biologi so awesome, oh my god! Halo kawan murid, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai proses replikasi DNA yaitu tahap awal replikasi DNA dan sintesis untai DNA baru Nah selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses replikasi DNA yang lain yaitu pemanjangan antiparalel, pengecekan dan perbaikan DNA, serta protein yang terlibat dalam replikasi DNA. Oh iya, sebelum dilanjut, teman-teman tonton dulu ya video sebelumnya mengenai proses replikasi DNA part 1, agar lebih paham ketika menonton video ini. Oke, sekarang kita mulai. Seperti yang telah kita ketahui bahwa susunan basa nitrogen pada kedua untai DNA dalam satu double helix bersifat antiparalel atau terorientasi ke arah yang berlawanan. Artinya, kedua ujung untai DNA pada double helix yaitu ujung 5 dan ujung 3 memiliki arah yang berbeda, bagaikan laju kendaraan di jalan tol dua arah. Secara sederhana digambarkan sebagai berikut. Di mana garis hitam tebal menggambarkan DNA induk dan anak panah menunjukkan pembentukan arah perpanjangan DNA baru. Sehingga, kedua untai baru yang terbentuk saat replikasi DNA pasti antiparalel dengan untai cetakan. Nah, selanjutnya, DNA pol 3 bergabung dengan protein sliding clamp. Protein sliding clamp melingkari untai ganda yang baru disintesis bagaikan donat. Kemudian, protein sliding clamp menggerakkan DNA pol 3 di sepanjang untai cetakan DNA. Selanjutnya, DNA pol 3 akan mulai menyintesis DNA setelah primer RNA selesai dibuat. DNA pol 3 cukup menempel di untai cetakan DNA dan terus-menerus menambahkan nukleotida ke untai komplementer baru dari arah 5 aksen ke 3 aksen seiring majunya replication fork. Untai DNA yang dibuat melalui mekanisme ini disebut untai maju atau leading strand. Secara singkat, untai maju atau leading strand dapat didefinisikan sebagai pembentukan DNA baru atau DNA anakan secara terus-menerus searah dengan replication fork. Pada waktu yang bersamaan, untuk memperpanjang untai baru DNA pada pasangan komplementer untai DNA induk, DNA Pol3 harus bekerja ke arah yang berlawanan dengan Replication Fork. Mekanisme tersebut disebut Untai Lamban atau Legging Strand. Adapun tahapan proses yang terjadi adalah sebagai berikut. Pertama-tama, enzim primase menggabungkan nukleotida-nukleotida RNA ke dalam primer. Kemudian, DNA Pol3 menambah nukleotida DNA ke primer membentuk fragmen Okazaki 1. Nah, berbeda halnya dengan leading strand. Pada legging strand, sintesis terjadi secara tersendat-sendat sebagai rangkaian dari segmen-segmen. Segmen-segmen pada legging strand ini disebut fragmen Okazaki. Setelah mencapai Primer RNA berikutnya di sebelah kanan, DNA Pol3 ini terlepas. Setelah fragmen 2 mendapatkan Primer, DNA Pol3 menambahkan Nukleotida DNA hingga mencapai Primer fragmen 1 dan melepaskan diri. DNA pol satu berperan dalam menggantikan nukleotida RNA primer dengan nukleotida versi DNA, menambahkan nukleotida satu demi satu ke ujung tiga aksen dari fragmen 2 atau fragmen Okazaki yang bersebelahan. Akan tetapi, DNA pol satu tidak dapat menggabungkan nukleotida yang terakhir dari segmen pengganti tersebut ke nukleotida pertama pada Fragmen Okazaki yang primernya baru saja digantikan. Kemudian, peran tersebut digantikan oleh DNA ligase. DNA ligase membentuk ikatan di antara DNA terbaru dan DNA Fragmen 1. Sehingga, untai lamban atau Legging strand di wilayah ini sekarang telah selesai. Secara singkat, untai lamban atau Legging strand dapat didefinisikan sebagai pembentukan DNA baru atau DNA anakan secara tersendat-sendat berlawanan arah dengan Replication fork. Keempat, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengecekan dan perbaikan DNA. Meskipun kesalahan pasangan basa saat replikasi hanya 1 per 10 miliar nukleotida, kesalahan yang diakibatkan faktor lain bisa saja terjadi. Contohnya, diakibatkan oleh zat-zat kimia yang reaktif di lingkungan seperti emisi radioaktif, sinar X, sinar ultraviolet, dan molekul-molekul tertentu dalam asap rokok dapat mengubah nukleotida sehingga mempengaruhi informasi genetik yang telah terkodekan. Selain itu, faktor lain seperti perubahan kimia yang spontan, kesalahan replikasi, dan lain sebagainya juga dapat mengakibatkan DNA rusak atau munculnya DNA yang tidak diinginkan. Jika hal tersebut tidak segera diperbaiki, maka akan berbahaya. Salah satu bahayanya adalah dapat menyebabkan kanker. Nah, tahu tidak, sebagian besar sistem seluler dapat memperbaiki kerusakan DNA dengan enzim tertentu. Salah satunya adalah enzim nuklease yang dapat memotong kerusakan DNA. Berikut ini adalah salah satu perbaikan DNA dengan pemotongan nukleotida oleh enzim nuklease pada kerusakan yang disebut dimertimin. Dimertimin adalah kerusakan pada DNA kulit akibat sinar ultraviolet sehingga terjadi tautan kovalen basa timin yang bersebelahan pada seuntai DNA. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, dimertimin menekuk molekul DNA. Kemudian, enzim nuklease memotong untai DNA yang rusak di dua titik dan bagian yang rusak kemudian dibuang. Selanjutnya, perbaikan dilakukan oleh DNA polimerase dengan cara mengisi nukleotida-nukleotida yang hilang. Akhirnya, DNA ligase menyegel ujung bebas DNA baru ke DNA lama sehingga membuat untai menjadi utuh demikianlah penjelasan mengenai replikasi DNA jadi setiap sel tubuh manusia bisa memiliki 6 miliar pasang basa nitrogen berkat kemampuan replikasi DNA masih ingatkah kamu protein atau enzim apa saja yang terlibat dalam replikasi DNA Berikut ini adalah rangkuman protein-protein yang terlibat dalam proses replikasi DNA beserta fungsinya. Yuk kita simak! Selanjutnya, kakak punya tantangan nih buat kamu. Jika ada tiga molekul DNA induk yang melakukan replikasi sebanyak tiga kali, maka berapakah jumlah seluruh DNA yang ada setelah replikasi tersebut? Coba kamu cari tahu ya!